Hey guys, kamu tuh film kalo roberto, yo dari channel, yuk malu sura you have nea konteks udah nea telurita paprendo itu kalo kalo manera win satu, hal halo partisi bahardis, neh, importantelipah hasil nempel make informatik, <hesitation> manera win satu, hal partisi bahardis, kita ne komputer daur ne pemak, kalo mesita install, nyesek, kuing me iha, <hesitation> data i dade tentang manera win satu, kama dana win satu, halo partisi bahardis, referet. Tambahannya emang lu sirah abarat tempo, au sih emang lu sirah ngebemang karek subscribe ke channel ida karek alfabor, <hesitation> aneh emang butang subscribe, nemo, aneh emang butang notification is suruh ngek tuh naik label deh, kampagnya nopo video ngek biem ngek sih, fresh itu ya mai, tambah au sih ihah, <hesitation> konteks itu ngek biem ke barat korek kompetitornya, emang lu sirah ngebemang sidap ke kampagnya, <hesitation> karek sidap subscribe ke channel ida naikarek, aneh samohin, katalah subscribe, aneh emang butang notification is suruh ngek tuh naik. Nah, lanjutnya, tarik, nafati video si Firman. Nah, teman-teman ya, pada tempo aku coba koleksi lah, Maita video ini memang aku coba referasi ini. Atunannya ini beli komplain dia, konon gua meniru bisa hal pertisip, habis. Maita Mutut, gua klaim deh, hal pertisip, habis. Udah, malu sih Ya partai dan eh waktu presenter itu kalo mau meniram hal tahan partisiba itania hardis lebih mah, kalau kita install eh nyesih ada tay dadet ejempul anesan ya neh kita loke ya neh ejempul ya neh ya data c dan emang data d, atau kita fahetang saiba data i datang, eh manusia, dareh, dan emang data C dan M data D, data C ini E, kata sistem NBI yang mau kita install tambahin ya, uh, kalau data D dan NBI yang mau kita turai tadi ya, dokumen tuser banget, tambahin ya, kabar kartu, faedah, uh, data ID, halo, data E, ya nih, NBI, meniru yang uh, saya jatuh, halo partisine, nih, kasih ini, orang Ya, nih. Kita pertama-tama klik ya, ya. Ya, start, utang start. deposit stama ya komputer. Kita klik kanan ya komputer. Kita pilih ya manage. Pilih manage. Eh. Kita jalani prosesu. Prosesu keluar itu tambah. Kita areba kapasitas komputer download kapasitari komputer download tambah ya komputer walaupun ya kapasitasnya, kick ram lebih kikikin untuk proses keliobrana oke malu sih lah ditarik sama namanya ya tidak memang kita tuh kalau pergi sebalikannya harus lebih makian ini memang kita mahili ya uh, dismanajemen jadi, ada di manajemen. Oke, mau ini Malu si rai tarik. Yani data cewek yang saya Data d, emak ini kita uh, partisi dia baru Kita fahai baru Kita uh, baru Kita baru Kita it. baru file barua Oke, okay, kita file baruai dan eh file Khaliba data A. Kita mai klik kanan ini. Kita klik kanan yang di pojok kita mai pilih ya, Dan eh screen volume. Klik screen volume. Kita ini proseso. Ini proses clear itu ada ya. seorang tambah kita harus pakai ram ini yangnya komputernya ram 2 ini, kita butuh proses clear proses itu yang ya, oke malu sih lah neseng sama nama yang nih, kita ray yang nih, ini kita baruan ini ya satu titik oke ini Fahaya kita langsung sering volume. Kita klik yang satu ini, caranya ini otomatis ini Fahaya, nah, itu volume. E Internet cerita ya tamo nama itu neh oh ini terpartisi neh orangnya emosional ini si metang ini terfahana mungkin si daug aktifnya itu data data penasihatnya kita kokoloke ke kokoloke follow ke ini aneh konse ini nafatin ya lah tampil itu si daug halo aktif itu si daug halo ini aktif napan dia nafatin yang kalau orang kita mai klikan yang ini kita mai hilir new simple volume Klik new simple volume depois yang ini kita next oke yang ini pahanya sih kana kita next ang oke heraneh kita hilir misalnya kau hilir sana ya nembakan data c ho data d nah kita buka hilir data e oke yang ini e lah ya tentang kita hilir efidet oke yang ini efis dahiliana ide voice kita klik next next device next time ide voice finish oke okay, kita ini proseso nah aura datanya kita eh uh, partitiona kita kokoh main refund itu pihak ini kita minimize stock Oke ha. Nah, kita mau nah. Kita mau nene. Dan ini khusus format disk tambah. Nah, ya, oh kita parti sini si form yang harus kita format. Oke, okay, klik format. Kita klik format, terus klik start. Terus klik oke. Seperti ya. Foto nah. Kita tekan. Depois kita no oke. Oke, ini tamana, tambah ini kehiliahnya Evi, ini tamana, ini makhluk sirai tarir asik, ini wah ini tahalo, wah ini tetroka, ne Evi, wah ini tehili, ini Evi, data C, ini sama wah ini kuliah, ini sistemah, ini memang kita install yang, yang saya, yang perlu kita install, Windows 7, Windows 8, Windows 10, ini tamah ini, ini tandanya ini tandanya dokumen. Dianema kohi, hawa tuduh bayi me konaba ita halo partisi, hawa tuduh bayi me konaba halo partisi, hawa tuduh bayi me Hai, kolestera, al tutorial harus tutorial simple bela ini, ini juga partai ini satu, hal anu nemos, hau subscribe, channel di favor hane subscribe, nono sore, kali ke tarbe, video, bela harus uh, uh, pemalu uh, manusia katak subscribe nih gratis gratuita. nebe beh al-follower ane yang butuhan subscriber, ane mau saksinkan video dan nih harus perhatikan tutorial simple sih dan saya sudah uh, ini, ini saya beli si seh, saya tukur kursus mengirim email ya ekonomi atau kursus yang belak kompanya kami tutorial dan bel beli komprehensif apa komputer door saya dapat komputer door, i saya dapat imat ujat mengirim surviha. Uh, Office rumah, ya edificio rumah, edificio privado uh, rumah. Ini saya suruh bocor, fresh. Ini tutorial uh, pada kita nih. ini